aku aku terkapangih urak ajaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabisa pengar sepena Garut muratnyanu menang cabai kalem jai misnalol gede nu gede lain itu no, geden lain Allah. ya Terus betul Gedenya itu Lumayan kakak-kakak Baik -kakak. kalau <laughs> Baik okay, okay. spesialnya buat pak ketu gawir sekuat cidareng deng garut Paroni, roni nu nuju ayah di bumi kang eja nu ogoan begeg. kang Kinkin Mang -kin, romli Entah. Kenapa Nah gitu lempeng kenana Kali Ini kodok aja ya aja bro, bro, bro. Bro. Bukan ada gede sih Masih kejar lagi aja ya aja Sasar hula Iyuna tali No not a kamana liang diet aja gede di teh badak badak teh gede Kurgedetelah itu. Oh, Berian jaya ulah dipaksa siap pegat, mending di dia iya Kore. Eh, takai nak iya uraknya lempeng keren, demo abi jilma belut nak. Ih, di dia kado. Lemangnya gila mowa. Allah tuh, kado kita. Heh, berean ulah kapanteng ada nah, ah. partisip. Kulah kapantak ya. Uh. Uh. <tuk> Gede Aku Badak tuh Et halina kebeung Eh kodok heula etana. Da moal nanaon sok kodok di Mana talina? Di kalangan, kalangan. E, belah mana eta urak mengkolna? Di dieu, tak ye liang. E, sok kodok piraku, talina, uh, aja. Oh, ini. Uh. <laughs> Aduh Seperti aku tegap panggih eh, urak aja ya eh. Wah, ini urak aja, ya. Ayah, wah, lupa. Ayo, keren! Kolam belah ditek, ya. Tuh tadi, ya, diam. Tapi gede, teh. Mau gede, lah, ya itu di situ tuh tuh di seberangnya sok taeta dinya ayah liang terbelah dinya gede bongkar lumayan gede <tuh> itu tuh, tuh itu merba, itu belu itu belum tuh tuh kan, iya, iya, ayo ya, nah. eh, sok-sok, eta, omek oh oh. kenal ada dia. siapa? Ya. ada muntang kan dia bisa jatoh, hey. ada dia. ayah, ayah. Alah, ngawel. udah dipaksa, eta poni itu-itu pelutu aja itu, nah. kait deh jai. kait, bisa tak? siap, lain lain iya, gede kita kait lagi, kaitkan lagi kayak keun ke